Salam teman-teman semua penonton YouTube masih membahas mengenai penerjemahan proyek open source kali ini aku akan membahas tentang proyek Jango Rest Framework Simple JWT atau JWT ini adalah library uh, dari uh, Black end Jango Rest Framework yang digunakan untuk autentikasi JSON Web Toolkit pembahasan ini masih seputar tentang Hektoberfest 2020 di mana teman-teman diajakin untuk berkontribusi ke open source Kali ini aku akan membahas bahwa berkontribusi di open source itu nggak cuma menyumbangkan kode, salah satunya bisa juga dengan cara menerjemahkan proyek open source misalnya teksnya ke bahasa Indonesia. Slide yang aku gunakan ini bisa diakses di situs bit.ly/drf-simple-jwt-id. Oke, kita langsung masuk ke pembahasannya. Yang pertama adalah tahap persiapan. Di sini kita lihat apa aja yang dibutuhkan. Uh, ada beberapa aplikasi yang akan kita gunakan Salah satunya adalah aplikasi Git uh, Git adalah VCS version control system yang akan kita gunakan Secara umum yang kita akan install adalah aplikasi Git client di komputer kita, di sistem operasi kita yang tersedia pada umumnya adalah aplikasi berbasis command line Jadi teman-teman setelah menginstall akan butuh mengetikkan sejumlah perintah di konsol atau di terminal atau di command prompt Atau untuk Windows dan macOS kita bisa menggunakan aplikasi GitHub Desktop Jadi teman-teman bisa langsung pakai user interface-nya Selanjutnya adalah text editor. Jadi, teman-teman bisa pilih nih, text editor apa aja yang kira-kira cocok sama teman-teman. Terserah, notepad juga cukup, atau kalau di Linux ada GEdit atau ada Kate, ada macam-macam. Yang penting bisa mengedit file text. Dan berikutnya adalah PO Editor. Kita akan mengedit file PO dengan sebuah aplikasi. Jadi, misalnya contohnya ada menggunakan aplikasi PO Edit di ya multiple platform atau di kde ada linux kde ada localized atau kalau tidak butuh aplikasi sebetulnya kita juga bisa menggunakan text editor biasa untuk mengedit file PO ngomong-ngomong soal file PO ini file apa sih gitu ini adalah penjelasan sedikit tentang file PO file PO itu adalah file yang di generate hasil dari program namanya getex itu uh, dia akan mengekstraksi uh, teks-teks dari sebuah aplikasi atau program sehingga memudahkan penerjemah untuk uh, fokus hanya untuk menerjemahkan teksnya saja. Ini adalah contoh file uh, PO-nya, jadi sebetulnya isinya adalah file-file teks seperti ini. Jadi tentang message ID adalah uh, pesannya yang akan kita terjemahkan, kemudian uh, message STR ini adalah uh, Nanti lokasi dimana kita menerjemahkan pesannya. Itu adalah penjelasan dasar tentang apa yang kita butuhkan. Selanjutnya, di tahapan persiapan ini kita butuh melakukan clone. Jadi prosesnya mengcopy file-file yang kita butuhkan dari repository yang ada di GitHub ke komputer kita. Terserah teman-teman uh, uh, bisa menggunakan sejumlah command line Jadi uh, git clone ini bisa menggunakan uh, HTTPS atau HTTPS Atau git clone juga bisa menggunakan protokol git Buat teman-teman yang menyimpan uh, kredensialnya uh, bukan password Tapi menggunakan key Atau di pilihan yang lain kalau sudah terinstall uh, github desktop Teman-teman uh, bisa menggunakan uh, proses clone-nya seperti ini yang ada di sisi kanan jadi uh, cukup copykan saja URL-nya, simple JWT, Django Rest Framework, simple JWT ke lokal komputernya, kemudian klik clone. Sebelum kita melanjutkan untuk mencoba langsung proses clone ke lokal komputer kita, ada satu tambahan penjelasan uh, terkait tadi aku sudah sempat jelaskan bahwa kita sedang mengeksplorasi uh, Bagaimana berkontribusi ke open source, terutama dalam kaitannya dengan haktoberfest, maka sebelum kita bisa mengedit kode, di sini kita lihat bahwa uh, saya juga teman-teman bukan uh, bagian dari organisasi simple JWT, sehingga kita nggak bisa langsung edit kode yang ada di dalam uh, repository tersebut. Hal apa yang uh, bisa kita lakukan? Kita bisa melakukan proses fork sebetulnya. Jadi kita akan melakukan proses fork dari repository dari organisasi simple JWT ke akun kita sehingga repositorinya akan ber, uh, akan dicopy dulu dari uh, organisasi simple JWT ke akun kita di GitHub. Proses fork ini cukup dengan menekan tombol fork yang ada di pojok kanan sehingga setelah kita fork, kita akan ditanya akun yang akan kita gunakan untuk fork Kemudian akan dilakukan proses copy ke repositori kita Kita mulai coba langsung Kita buka repository dari organisasi simple JWT Kemudian kita lakukan proses fork Kita pilih akunnya Proses forknya akan berlangsung jadi, ini terlihat di dalam statusnya bahwa repositorinya sekarang berada di dalam akun saya. Kemudian, tertulis di sini bahwa ini di fork dari organisasi Simple JWT. Jadi, kalau kita lihat URL-nya, sekarang adalah URL yang ada di dalam repository OnID. Kemudian kita akan lanjut dengan proses clone ke local directory, kita akan kopikan dari uh, URL ini, misalnya kita pilih yang HTTPS, kemudian kita akan clone ke local directory. Proses clone yang pertama kita akan coba dengan menggunakan command prompt atau console, jadi kita akan mengkopikan uh, repository tersebut ke local directory, kalau kita lihat di sini uh, belum ada direktori bernama jenggo-rest-framework-simple-jwt kemudian kita masukkan perintahnya git clone dari url yang baru saja kita kopikan proses cloningnya akan berlangsung beberapa saat, kemudian dari situ kita sudah akan punya direktori di lokal dengan hasil copy dari direktori yang ada dari repository di github selanjutnya kita akan mencoba proses clone dengan menggunakan github desktop kita buka dulu github desktop karena kita sudah melakukan proses fork ke repositori yang kita punya maka sebetulnya ada di dalam daftar repository yang kita miliki atau pilihan yang lain adalah sebetulnya kita tinggal tekan menu clone kemudian dia membutuhkan url dan repositori dari github kita copy kita bisa paste ke sini, kemudian kita pilih direktori mana uh, di lokal komputer yang akan menyimpan uh, hasil klonnya kemudian kita proses clone. Prosesnya akan berlangsung beberapa saat. Setelah proses clone selesai, uh, karena repository yang tadi kita clone adalah hasil fork dari uh, project yang lain, kita ditanya di aplikasi kita github desktop ini bahwa kita mau kontribut ke parent projectnya, jadi ke project open source nya atau kita mau mengerjakan untuk kebutuhan kita sendiri nih, misalnya kita kembangkan untuk kebutuhan kita sendiri nah untuk ini kita lanjut aja dengan proses kontribut ke parent project nya proses close -nya sudah selesai kalau kita lihat ini adalah file-filenya. Kita sudah berhasil mengkopikan atau clone ke uh, lokal komputer uh, kita. Kemudian kita siap lanjut ke proses berikutnya. Coba cek di dalam repositorinya. Di dalam repositori tersebut ada direktori namanya local. Di sini terlihat ada uh, penerjemahan ke bahasa-bahasa yang lain di negara-negara yang lain. Nah, kita akan mengcopy salah satu direktori untuk kita gunakan sebagai dasar uh, penerjemahan kita. Kita lihat ini uh, 23 hari yang lalu jadi ada penerjemahan ke uh, Portugis Brasil. Jadi uh, kode dua yang di depan adalah negaranya Portugis, kemudian bahasanya adalah di yang belakang. Nah, berarti kita akan mengkopikan ke kita negaranya ID Indonesia, kemudian uh, Bahasanya adalah ID juga bahasa Indonesia. Kita akan copy di lokal komputer kita. Selanjutnya kita cek di lokal komputer. Kita akan uh, melihat daftarnya ini adalah file yang tadi ada di lokal komputer. Kita masuk cari direktori lokal. Kemudian kita copy dari uh, bahasa Portugis brazil Kita paste di sini. Kita ubah bahasanya menjadi bahasa Indonesia, negaranya Indonesia. Kemudian di dalamnya ada dua file. Ada file PO dan satu lagi file MO. File PO ini adalah file yang akan kita edit. Jadi dia berbasis teks. Sedangkan file MO ini adalah file hasil kompilasinya. Jadi dia adalah file binari sebetulnya. Kita lihat di slide apa yang akan kita proses berikutnya. Tapi sudah. Kemudian kita copy file yang kita butuhkan. Kali ini kita copy dari bahasa yang lain, dari PTBR Portugis Brasil ke bahasa Indonesia. Kita tadi sudah lakukan. Kemudian masuk ke bagian pengerjaan, jadi proses e, penerjemahannya. Pertama kita buka filenya dengan teks editor agar kita tahu kurang lebih isi dari filenya apa saja. Di sini terlihat file Django PO terisi dengan sejumlah informasi. Yang pertama adalah e, autornya, biasanya. Jadi file ini dibuat oleh siapa pertama kali, misalnya kemudian nanti kalau dilanjutkan lagi ada autor-autor berikutnya ada di dalam komentar yang pertama ini. Kemudian masuk ke message ID yang pertama adalah kosong, message ID kosong. Penerjemahannya ini berisi dengan data informasi e, detail mengenai file PO-nya, jadi e, ada keterangan-keterangannya. Misalnya project ID version adalah Uh, nama projectnya jenggorez framework simple JWT kemudian uh, file ini dibuat tanggal berapa jadi PO creationnya uh, 2020 uh, bulan September kemudian ada lagi last translator jadi misalnya penerjemahan terakhir oleh siapa ada namanya, ada emailnya, dan bahasanya jadi karena ini kita tadi copy dari uh, bahasa Portugis Brazil tertulisnya ini nanti akan kita ubah filenya. Baru di bagian terakhir masuk ke bagian uh, teks-teks yang akan kita terjemahkan. Jadi ada message ID-nya yang akan kita terjemahkan dan uh, message string yang hasil penerjemahannya. Oke. Okay. Berikutnya kalau file tersebut, file yang sama, kita buka dengan menggunakan PO Editor. Uh, kita lihat di sini uh, saya menggunakan file aplikasi namanya PO Edit. Kalau kita buka langsung bentuknya seperti ini. Jadi di sebelah kiri ada source text -nya. Apa yang akan kita terjemahkan ini sebetulnya diambil dari message ID. Kemudian di sisi sebelah kanan ada translationnya. Jadi kayak dia uh, nanti akan kita terjemahkan apa. Jadi source text muncul di bagian tengah ini. Dan kita nanti ketik di bagian bawah uh, proses penerjemahannya. Ini uh, sekarang masih penerjemahan tertulis ke Portugis Brazil. Akan kita ubah setelah ini. Sekarang kita masuk untuk memproses datanya. Oke, okay, selanjutnya kita mulai edit. Kita kembali ke lokal file. Ini kita buka dengan uh, text editor yang pertama. Bentuknya seperti ini. Kita ubah beberapa teks terkait penerjemahan jadi kayak uh, nama sama email. Terjemahkan pertama kali 2020. Kemudian bahasanya adalah Indonesia, Indonesia, bahasa Indonesia. Kemudian eh, kita akan proses selanjutnya adalah proses penerjemahannya. Jadi kita bisa melakukan penerjemahan ini ke bahasa Indonesia ini adalah source textnya dalam bahasa Inggris. Kalau teman-teman kira-kira kayak misalnya butuh bantuan, teman-teman bisa memprosesnya kayak dengan aplikasi penerjemahan, misalnya kayak Google Translate gitu. Nah, jadi ini kita bisa copy, kita pindahkan lagi ke dalam hasil penerjemahan ini penerjemahannya ada di dalam uh, teks ini kenapa ada dua baris? Uh, ada yang satu baris, ada yang dua baris jadi kalau uh, file terlalu panjang dia bisa kita ubah jadi dua baris jadi message str-nya akan berisi uh, hanya kutip-kutip saja, kemudian uh, baru masuk penerjemahannya di bagian bawah uh, kalau ada lebih dari satu baris lagi, dia akan kita tambah lagi di baris berikutnya lagi dan seterusnya, seperti itu Nah, karena penerjemahan kita uh, cukup pendek, maka sebetulnya kita bisa menuliskan langsung seperti ini. Kemudian kita lanjut lagi, satu lagi kita coba uh, biar cukup besar teksnya, kita coba perbesar. Sudah cukup jelas. Nah, kita copy dulu lagi teksnya. Teman-teman bisa terjemahkan juga uh, pakai aplikasi penerjemahan yang teman-teman pakai. Kemudian kita masukkan ke bagian message STR-nya. Oke, itu adalah contoh penerjemahan dengan menggunakan text editor. Kita sudah simpan hasilnya uh, siap untuk digunakan di uh, aplikasi ini. Selanjutnya kita akan coba proses penerjemahan dengan menggunakan uh, aplikasi PO editor. Kita tutup text editornya, okay, selanjutnya kita akan coba dengan menggunakan PO editor, kita buka dengan aplikasi PO edit Nah di sini sudah muncul bahwa tadi hasil kita ubah di uh, text editor uh, dengan bahasa language nya adalah ID ID, jadi uh, negara yang indonesia language bahasa indonesia Di uh, Disini sudah berubah menjadi translation nya ke bahasa indonesia Dua teks yang sebelumnya sudah kita edit juga sudah muncul di sini. Nah, kita coba uh, edit ke teks-teks berikutnya. Prosesnya sama kurang lebih jadi uh, kita kopikan source teksnya, kemudian kita terjemahkan. Teman-teman bisa latihan menerjemahkan atau dengan menggunakan aplikasi penerjemah. Kita copy kembali lagi. Kita masukkan ke dalam hasil penerjemahannya. Kemudian uh, tinggal uh, diproses simpan. Itu adalah prosesnya, kita tinggal ulangi uh, untuk setiap uh, source text yang tersedia, jadi uh, kita coba sekali lagi, kita copy, kemudian kita terjemahkan dengan aplikasi penerjemah, copy lagi, kita masukkan di bagian penerjemahan, kemudian kita simpan, nah. Proses ini akan kita ulangi terus-menerus sampai teksnya uh, semuanya uh, berhasil diterjemahkan. Kemudian jangan lupa taut tadi kita membahas soal ada file PO, ada file MO, di sini ada uh, kompilasi dari file PO menjadi MO. Jadi uh, di sini kita tinggal pilih mana yang uh, akan kita proses. Jadi kita timpa dari file yang sebelumnya atau kita bisa menggunakan preferensi. Jadi uh, di sini ada pilihan untuk secara otomatis melakukan kompilasi ke file MO ketika terjadi proses penyimpanan data di sini kalau teman-teman mengedit di komputernya masing-masing tinggal disesuaikan saja nama yang akan dipakai dan alamat email yang akan dipakai kurang lebih begitu untuk proses edit saya akan melanjutkan prosesnya sampai semua teksnya berhasil diubah diterjemahkan ke bahasa Indonesia Oke, okay, proses penerjemahnya sudah selesai. Jadi aku sudah terjemahkan semua dari source text-nya ke bahasa Indonesia. Kalau dilihat di pojok sini tertulis bahwa uh, totalnya ada 23 uh, message yang aku terjemahkan. Uh, di sini juga bisa dilihat dari hasil-hasil penerjemahannya. Ada 23 teks yang sudah aku terjemahkan. Kemudian setelah proses penerjemahannya selesai, simpan filenya. Kemudian kita akan melanjutkan ke proses berikutnya uh, untuk menyimpan ke dalam commit dari Git yaitu VCS (Version Control System), sehingga apa yang baru saja kita buat, baik file PO maupun file MO, bisa tersimpan ke repository projectnya. Tahapan berikutnya adalah sebetulnya fase atau bagian paling akhir dari bagaimana kita berkontribusi ke open source, apa yang sudah kita ubah, kita simpan, kemudian hasilnya akan kita kirimkan kembali ke repository open source. -nya. Di sini ada tiga tahapan, yang pertama adalah bagaimana kita membuat uh, git commit di lokal komputer karena kita sudah edit file-filenya. Kemudian melakukan mm, dulu pengecekan apakah uh, yang, yang kita edit sudah sesuai dengan yang kita harapkan. Kemudian apa-apa saja perubahannya juga sesuai yang kita harapkan. Setelah mengecek uh, sesuai dengan harapan kita akan menyimpan sebagai git commit di lokal komputer kita. Caranya adalah kita tambahkan file-file atau directory apa yang ingin kita masukkan dalam satu buah commit. Caranya dengan perintah git add atau nanti kita bisa menggunakan GitHub Desktop untuk, untuk menggunakan user interface. Kemudian setelah kita tambahkan filenya, kita lakukan commit dengan perintah git commit. Di sini kita juga sertakan pesannya karena kita mau menyimpan commitnya dengan satu informasi pesan. Uh, pesannya kita tuliskan dalam bahasa Inggris Karena kita uh, akan berkontribusi ke proyek open source global di mana semua maintainernya juga uh, menggunakan bahasa Inggris Tahapan yang kedua adalah uh, Mengirimkan commit yang tadi uh, sudah kita lakukan di lokal komputer ke remote github Kita kirimkan dari lokal komputer ke akun kita di github Agar uh, apa yang sudah kita simpan itu terpublikasi di github kita uh, Mekanismenya dengan menggunakan perintah git push atau git push origin sesuai dengan remote yang kita uh, sudah daftarkan uh, nanti kita bisa cek di uh, halaman uh, github kita apakah komit yang sudah kita uh, kirimkan sudah terpublikasi di github kita dan uh, bagian yang ketiga adalah membuat pull request ke repositor yang utama tadi setelah kita uh, simpan Komitnya ke repositori kita di GitHub Kita akan membuat sebuah pull request Yaitu sebuah permintaan perubahan Dari kita eksternal kontributor Proyek open source Ke repositori utamanya Jadi repositori yang tadinya kita fork Itu adalah repository utama Kita lakukan proses pull request Untuk pull request ini kita akan menggunakan Fitur di webnya GitHub Sehingga nanti kita tinggal Menggunakan interface-nya saja Tahapannya jadi lebih mudah Selanjutnya aku akan membuka aplikasi GitHub Desktop karena aku menggunakan GitHub Desktop ini. Atau teman-teman juga bisa menggunakan uh, command line, nanti uh, uh, disesuaikan saja. Kalau kita lihat, uh, history ini adalah uh, sama dengan uh, proses uh, git command git log. Jadi apa-apa uh, yang sudah diedit di project sebelumnya. Kemudian kita akan menambahkan pengubahan kita ke dalam uh, repository ke dalam ke dalam git. Kalau kita lihat uh, di sini ada dua file yang berubah. Kemudian satu adalah file jenggo.po PO yang tadi kita sudah tambahkan, kita sudah edit dari uh, bahasa Inggris. Kemudian uh, satu lagi adalah file hasil kompilasinya yaitu jenggo.mo MO kalau kita lihat di janggo.mo ini tidak bisa kita preview karena file binary yang bisa kita cek hanya file Django po nya semuanya bertanda plus dan warnanya hijau artinya ini semuanya adalah perubahan tambahan kalau ada penghapusan nanti ada tandanya minus atau warnanya uh, agak, agak merah gitu untuk proses commit kita perlu menambahkan uh, summary uh, kita perlu menggunakan bahasa inggris misalnya kayak new translation IDid uh, ID. uh, kita pakai bahasa Inggris karena Project uh, secara global dia ya. jadi uh, kita ingin bahwa si uh, maintainernya uh, yang memelihara uh, bisa mengerti apa yang kita maksudkan jadi mau nggak mau kita pakai bahasa Inggris Oke okay. uh, kita akan komit ke Repository kita sendiri Kita sudah menambahkan proses commit Proses commitnya sudah tersimpan di uh, Lokal komputer Jadi belum kita kirimkan ke Dalam repository uh, Di remote-nya, di github-nya yeah. Kalau kita sudah selesai uh, Dan menurut kita sudah oke okay, Kita tinggal mengirimkan uh, Perubahan commit tersebut Ke repository di remote-nya Jadi kalau kita klik uh, push origin Dia akan uh, Sebetulnya Mengirimkan hasil perubahan kita ke uh, repository di GitHub, kita akan coba lihat di dalam repositorinya Kalau kita refresh di sini, kita baru saja menambahkan satu commit lebih baru dari uh, yang ada di uh, repository utamanya. Kemudian, kita akan siap uh, untuk mengirimkan apa yang sudah kita update di dalam repository kita ke repository utamanya dengan proses yang disebut dengan uh, pull request. Uh, jadi langsung aja kita tekan uh, tombol pull request-nya. Oke, okay. uh, di sini uh, terlihat bahwa uh, ada tanda panah ini Dimana uh, akan dilakukan uh, proses pull request dari repository on ID ke repository utamanya di Simple JWT. Uh, ada ada informasi biasanya apakah terjadi konflik atau tidak. Kalau tidak terjadi konflik, maka uh, di sini ada informasinya adalah bisa untuk dilakukan proses merge kemudian di sini ada keterangan detailnya jadi eh, apa saja yang eh, berubah misalnya ada dua file yang berubah ini adalah adalah file yang berubah yang satu adalah file jenggo.mo yang binary dan satu lagi jenggo.po yang yang tadi kita sudah tambahkan sudah, uh, di sini hanya ada satu proses commit, tapi kita bisa tambahkan lagi nanti misalnya ada uh, permintaan perubahan yang dilaku, uh, diminta oleh uh, pemelihara file open source-nya. Kita bisa tambahkan commit commit lagi yang lain. Untuk uh, memprosesnya kita lanjutkan dengan menekan tombol create pull request-nya, kemudian kita bisa uh, gunakan uh, komentar yang sama dengan yang sebelumnya, jadi kayak... Uh, uh, mengikuti saja dari apa komit yang yang sebelumnya kita buat kemudian uh, kita bisa tambahkan ini uh, tanda uh, bahwa kita memperbolehkan maintainernya untuk mengedit jadi uh, kalau uh, ada edit minor biasanya kadang uh, mereka tidak meminta kita untuk, untuk mengedit dan mereka akan lakukan sendiri kemudian sisanya kita tinggal uh, menekan tombol create pull request ada beberapa opsi yang lain sih di sini ada kalau kita belum siap kita bisa membuat draft dulu kita tinggal create pull request proses pull request ini akan membawa kita ke halaman repositori utamanya kemudian di sini muncul bahwa ini menjadi pull request dengan ID nomor 316 di situs utamanya kemudian di repository repositori yang global mereka ada automated testing jadi seperti ini ada ada proses pengujian untuk memastikan bahwa apa yang kita update itu dites dulu secara otomatis dan harus melewati proses tes itu gitu nah di sini kita tinggal menunggu informasi dari pemilik repositorinya atau dari maintainer atau pengelola proyek open source nya, kalau mereka menyetujui tujui, nggak tahu satu hari, dua hari, satu minggu dua minggu, mereka akan setelah mereview, baru kita dapat informasinya dari pengelolanya. Oke, itu adalah semua tahapan bagaimana kita bisa berkontribusi ke proyek open source. Jadi, uh, selamat. Teman-teman uh, sudah uh, belajar bagaimana berkontribusi ke open source. Satu lagi uh, bagian uh, aku mengajak teman-teman untuk uh, berkontribusi juga ke ini adalah repository uh, dokumentasi proyek open source Python ke Bahasa Indonesia. Teman-teman, nah, uh, dengan mekanisme yang sudah dipelajari barusan, teman-teman uh, bisa uh, membuat uh, pull request uh, dari penerjemahan dokumentasinya, jadi teman-teman eh, yang dilakukan adalah misalnya eh, mengecek file yang ingin diubah sebagai contoh ini adalah file-file PO yang bisa diubah, nanti teman-teman tinggal terjemahkan eh, dari eh, bagian file PO yang belum ter belum diterjemahkan kemudian pull requestnya silahkan dikirimkan, nanti kita akan coba diskusikan, semoga teman-teman berhasil membuat pull request berhasil berkontribusi ke open source, terima kasih sudah berkontribusi dan berbagi ke open source, dan satu lagi terkait dengan Hacktoberfest semoga 40 request bisa diproses di bulan ini, di bulan Oktober ini dan teman-teman akhirnya bisa mendapatkan hadiah dari Hacktoberfest sekian dari aku salam untuk teman-teman semua, semoga tetap sehat dan semangat belajar dan berkontribusi ke open source